Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita review update Stoknya mobil sam automobil Sebelumnya kita dengarkan Pengajian dulu ya Pengajian Ustadz Haji Dayat Waktu udah tempat Kami persilakan untuk Ustadz Haji Dayat A'udhu benda'i nisya'u Bismillahirrahmanirrahim Allah, Allah Allah, two, three warabbum ilal nanti zumur Allah wans Allah you learn wa foot in your am a o ampun ya hab ampulah o ang Allahu mukhzanantunza Subhanallah Allah. Berikut tadi pengajian dari Bang Haji Ustadz Dayak Semoga beliau diberikan hidayah juga ya. Hidayah namanya hidayah. Diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dijauhkan dari musibah dan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Karena sosok seorang ini yang dibutuhkan sama dunia ya. Bukan umat loh, tapi dunia loh. Insya Allah menjadi sorit teladan Amin. Sorit teladan Nabi. Amin. Oke, okay, kita langsung. Nah, benar. Bersama santri jalanan. Oke, okay, langsung kita review mobilnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Derosa Auto. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Teman-teman pada kali ini saya mampir lagi di Sam Sipon Auto Mobil. Mudah-mudahan harganya bisa merekomendasi. Unitnya pun bagus-bagus. Semoga teman-teman yang cari unit mobil bekas bisa di sini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat. Dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Dan satu lagi buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa mereferensi. Bisa menghubungi nomor telepon saya di bawah ini. Nah kebetulan saya didampingi sama ownernya langsung nih. Salah satu ownernya di S.A.M. Atau sipon automobil ya, dengan siapa bang? Mohon maaf, Bang Obing. Bang Obing, assalamualaikum, Bang Obing. Waalaikumsalam, nah, kenal sebelumnya, Bang. Ya, sama, sama. Gimana kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. semoga dibilang ya. kesehatan terus ya, Bang. Ya, amin, amin. Dilancarin rezekinya ya, Bang. Panjang umur, amin ya Allah. Ya, Sampai lima ribu tahun. Kok oh, duduk jangan bangga boleh? <laughs> nah, buat teman-teman juga tak lupakan akan mendoakan agar supaya teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit. Dipermudah segala urusan dan dibanyakin rezekinya, Amin ya bang ya. Amin ya. Nah bang, Amin. Amin. Kita mau mulai lagi nih bang nih. Ada okay. mobil stok-stok terbaru ya bang ya. Nah ini mobil apa nih bang? Sigra. Sigra. Tipe R. Tipe R. Manual terbang. Tinggi. Tipe nya manual. Manual. Warna silver berapa genap untuk alamat SNK daerah Bogor ya. Betul. Ini yang 1,2 ya? Betul. Nah, uh, pajaknya hidup bang. Bulan Juli. Hidup. Hidup bang. izin belanja kilometernya berapa bang? kurang lebih 80 -an. 80 ribuan. Nah, abang Obing, ini bisa ke satu kredit, Bang, kira-kira. Cash -kira? bisa, kredit bisa. Kes bisa, kredit bisa. Ambil dulu pun bisa. Ambil dulu pun bisa. Nah, Bang Obing, teman-teman mau minta harga yang terbaik dari Bang Obing. Jangan mahal-mahal, Bang, nah, maksudnya itu Harganya berapa, Bang? Harganya 105 nego sampai jadi. 105 nego sampai jadi. Betul. Tahun 2000. 17 belas, ya teman-teman, harganya masih kena ya, masih worth it, dan kondisinya pun saya perhatikan masih sangat bagus, teman-teman. Bagus, tidak ngecewain. Ban-ban juga masih cukup tebal, pajaknya Juli 2023. Alamat SNK daerah Bogor apa, Sukabumi nih bang? Bogor Oke. kota, Bogor kota. 105 dibuka, harganya nego sampai jadi, kata bang Obing. Kalau kredit DP ceban atau goceng bisa nggak bang? DP ceban minim, DP ceban. Iya. Angsurannya berapa bang? ansurnya kurang lebih tiga ribuan tiga ribuan tergantung tenor berapa tahun, -tahun. betul Nah teman-teman yang mau kredit bisa langsung hubungin Bang Obi Bang bisa sebelumnya tolong sampaikan nomor telepon Bang A ya. Abang ya. silakan 0812 Oke okay. 13 Oke okay. 23 Oke triple-satu triple-satu sembilan nomornya bagus banget keren nomor ini tersambung via WhatsApp ya Bang ya buat teman-teman yang mau nanya bang. langsung bisa telepon Online dua jam. Nah itu dia bisa direspon dengan baik ya bang ya, dengan cepat. Yakin aja kita. Betul. pokoknya di sini teman-teman Insyaallah nggak bakalan dikecewain ya bang ya. Iya. Mobilnya bagus-bagus, nggak -bagus, bekas eksiden dan nggak bekas banjir juga. Aman. Aman. Oke bang, selanjutnya kita ada mobil Sigra lagi bang ya. Sigra lagi. Oke, kita kasih Sigra lagi bang. Eh, sama. Iya. Seperti... sama nih bang. Sama. Oh iya iya, Sigra R dua tujuh juga nih. Iya. Bogor kota juga. Bogor kota juga. Pajaknya di bulan Juli nih. Sama. Bang. 2023. Mobilnya tinggal pakai. Mobilnya sama. Kilometernya apa Bang? Sama, nggak lebih. Paling selisih 2000 perak. Selisih 2000 perak. Oke, oke. Okay, okay. Nah, harganya sama enggak, Bang? Kira-kira. jauh beda. nggak jauh beda. 105 nah, sampai jadi ya. Sampai deal. Sampai keringetan. <laughs> jangan ya, Bang, jangan ya. Hmm. Pasti dikasih yang terbaik buat Abang ya. Yeah. Buat konsumen-konsumen pasti diberikan win-win solusi. Iya. Yeah. Karena memang mobilnya bagus-bagus hmm. sehat-sehat tinggal pakai. Hmm. Nah, ini ada lagi nih, Bang. Ini Avanza G apa? 2011. Dia apa S nih? G. G. 2011. Hmm. Manual matik nih, Bang? Manual. Manual. Nah, teman-teman pajaknya di bulan 12 hidup apa mati nih, Bang? Hidup. Wah, panjang. Panjang baru diperpanjang. Desember 2023 berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota yang memakai ya make rawat. Oke. Okay. Oh, kenyang maki kenyang ngerawat Pastinya kalau kenyang maki pasti nggak harus merawat. Bener, ngerawat, kan? bener, bener, bener, bener. Kilometernya berapa? Kilometernya seratus dua puluhan. Seratus dua puluh ribu. Uh, yeah. oh, bang. Enggak. Enggak. Yeah. Tapi emang udah dapetnya begini ya. Dapatnya udah begini, tapi sekarang mungkin agak naik. Agak naik. Tapi memang kondisinya saya cukup sangat worth it, bagus, enggak ada. Dijamin masalah. Gak, dijamin gak ngecewain. nggak ngecewain. enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir Agak. Boleh, bo boleh bawa mekanik. Bawa boleh yeah. bawa mekanik. Oke. Ban ban okay. baru baru. Ban ban tebel tebel. Oh, gimana Bang? Bodinya Oh iya. Main. Wah, ini mah. Oh, masih ori nih, Bang? Iya. Bukan. Jadi Oh, enggak ya, tapi masih banyak orinya masih ya. banyak masih bagus ya. Cakep, cakep Betul, Bang. Harganya berapa Bang kira-kira? Harganya 98 nego sampai jadi. 98 dibuka sampai jadi. Iya. Oke, itu ya teman-teman, apa saja 2011 harganya masih kena di open price 98 nego sampai jadi. Pokoknya sama Bang Obing diberikan win-win solusi yang harganya mungkin bisa dibusurakan sama teman-teman sesuai yeah. dengan budget teman-teman juga ya bang yeah. ya Cash okay. atau kredit ya yeah. atau kredit yeah. kalau dp-dp ceban bisa kali ini bang dp 15 belas dp lima belas yeah. bisa kali bang buat teman-teman kita bang ah. bisa aja oh bang okay ya bang nah, gitu pokoknya teman-teman yeah. dp sepuluh juta masih bisa dilayanin sama bang obing yeah. teman-teman tertarik langsung hubungin beliau nomor telepon langsung tersambung via whatsapp oke okay, bang ini ada lagi nih selanjutnya Mobil Honda Brio. Honda Brio. Manual, metik nih. Metik. Metik. Tipe nya bang? E. Tipe E. Tipe E. Kebetulan. Sangat terawat, cakep. Oh ya? Ya. Oh warna silver loh teman-teman. Nah, Kayak ini berapa? Enam puluh ribu. 60 Kurang lebih dikit. atau sama perorangan ya bang. Betul. Perorangan. Ya teman-teman. Brio e dua ribu dua ribu enam belas tipe e scpt ya yeah. tipe scpt pajaknya di bulan april 2023, ribu berplat ganjil teman teman untuk alamat SNK daerah jakarta utara betul ada sama perorangan ya bang Berorangan. perorangan harganya berapa bang gue pengen tahu bang harga cashnya Iya yeah. seratus dua nego 127 nego sampai jadi ya betul 2016 ribu tuh teman teman harganya masih kebagian teman teman negoin aja sampai jadi pasti sampai dikasih jadi, pasti. iya yang pastinya nego, nego santuy, ah, ya. nego, nego ketemu, nego ngopi ya teman-teman. Nah, bang. bang, ini nih ada mobil legend nih bang nih. Ah, Abang jauh-jauh bang sini. Bang. Taruna, taruna apa ngelihat kondisinya? Ah, ini f apa apa c s c Oh iya, oh, ini ada taruna CSR ya. oh, -R -C s r. Oh r ya. Tahun 2000 manual ya bang ya? Manual. manual ini pajaknya teman-teman berplat ganjil untuk pajaknya panjang ya 2023-2024 ya bang ya? ya 2024 untuk alamat SNK daerah Tangerang ya nah. Tangerang Kabupaten kali ya Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten Legok atau Kelapa Dua sekitarnya ya, ya. Kilometernya 100 ribuan ya bang ya kira Kilometer kur lebih kur ya, ya? Kurang lebihnya Kurang lebihnya Tapi ada sama perorangan bang Perorangan perorangan Mobilnya bagus loh sobat-sobat ba Wih garing loh ban-ban tebel mulus, ada PR gak, Bang? Mobil-mobil yang Mobil ada di sini, Bang? Ada PR, kropos, kropos, Bang? Gak ada, ada. Nah, ada ya, teman-teman. Dipastikan sama Bang Obing, mobilnya bebas keropos, kropos, mesinnya pun sehat, tinggal pakai ya, Bang. 55 nego sampai jadi. 55 nego sampai jadi. Betul, Bang. Jadi. jadi, sampai jadi, sampai jadi. Dapat kopi, dapat kopi, iya. dapat makan nah, kan, Bang. Kopi, kopi. Ya? Oh, <laughs> Pokoknya, sama Bang Obing dilayani iya. dengan baik, loh, sobat-sobat semua harga yang di open press 55 masih bisa nego dan itu negonya nego sampai jadi ya bang betul Aduh, betul luar biasa sama bang Obing nih. Apresiasi banget loh. Kalau Abang mau test drive juga enggak apa-apa test, test drive. bisa. Iya, Bawa dia bisa Bang ya? Bawa nah, tuh teman-teman ditantangin sama ya, Bang. Jangan Obi. beli dulu test drive dulu. Test drive dulu bener. Enak apa enggaknya oh, gitu iya. ya Iya. Luar biasa loh Bang Obing. Hmm. Pokoknya antusias hmm. banget hmm. untuk melayani teman-teman yang mau beli mobil, baik itu cash atau kredit. Hmm. Tapi buat yang ini kayaknya harus cash ya Bang ya. ya. Yang bisa kredit ya. Dia ya, harus cash. Nah, makanya harus cash. sampai jadi udah. Karena leasingnya nggak bisa caper ya Bang iya. ya, tahun 2000 ya? Pokoknya kata ya, orang bilang sampai roboh Bener bener. Pokoknya pasti dikasih win win solusi ya bang iya. ya dikasih harga terbaik ya betul. bang betul yang penting sekali. datang dulu trash, trash, trash, rap dulu betul uang belakangan yang duduk pokoknya teman teman nggak usah sungkan untuk japri sama bang obing betul oke selanjutnya bang nah sobat sobat kita ada honda brio lagi nih ini tahun berapa nih bang 2018 2018 tapi masih model lama ya iya. 2018 masih model-model eh model baru-model model lama-model lama, lama ya masih model lama teman-teman berfaat genap untuk alamat Belum SNK new. daerah Jakarta Utara ya Bang ya yeah. nilai untuk pajaknya itu di bulan Mei 2023 perorangan bang. nama perorangan nama perorangan warna merah bagus banget ya Bang ya. bukan bagus lagi sangar di luar biasa 2018 ya. loh tahun 2018 yang depannya sudah all new ya Nanti belakangnya masih old masih model lama yeah. Harganya berapa bang? Seratus tiga puluh sampai habis nego. Seratus tiga puluh sampai habis. Nah, iya, ayo iya, nego. Murah loh ya. Tadi dua ribu enam belas as dua delapan. Ini dua ribu delapan belas. Kalah di manual. Kalau Oh di manual. Yeah. kalau manual. Kita okay. teriak. Tergantung hobi juga. Tergantung hobi juga betul. Mm -hmm. Nah tadi kilometernya ketinggalan bang. Nah kalau ini kilometer sembilan puluh ribuan. Sembilan ribuan. Ada sama perorangan nah, ya. Sama perorangan. Bertransmisi manual teman-teman tipe E ya. Iya. Yeah. No VR No VR yeah. Oh ini udah di karbon ya bang. Ya? Uda karbon. Di karbon teman-teman. Yeah. Tapi sudah ada variasi juga di sini. Ah kilometernya 90 ya masih yeah. cukup worth yeah. itu yeah. untuk tahun 2018 no karena pr sudah no VR pemakaiannya sudah lima mm -hmm. tahunan ya kurang yeah. lebih ya masih worth it ya teman teman kondisi bagus semuanya mobil juga masih benar benar auranya keluar 130 juta masih bisa nego nego sampai, sampai jadi ya. kredit juga bisa ya, bang ya kredit bisa dp sepuluh bisa DP10 bang 10 DP10 masuk sepuluh masuk Angsurannya nanti japri ya, aja ne, sama japri aja masalah angsuran kita nggak bisa memberikan nilai as angsuran ya teman teman hmm. karena nanti akan di tanyain lagi sama ke finance teman-teman ya. mau finance apa apa bisa dibantu betul oke selanjutnya nih bang ada CRP nih bang ya. ini CRP yang dua ribu poin dua empat bang dua empat dua namanya hejo Wow oh, banjet aja ya, si kodok si kodok ya. bener ya. tahun berapa nih bang dua ribu ya teman-teman CRP dua tahun 2010 di mana man. platnya berplat ganjil, pajaknya di bulan Juli 2023 untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur atas perorangan nih bang. Betul. Perorangan. Kilometernya berapa bang? Kilometer seratus. ribuan ya? Seratus dua puluh ribu. Seratus dua puluh ribu. Full setnya bang? Enggak full set. Enggak full set. Tapi hmm. emang dapatnya udah begini Jampetnya ya. Dapatnya udah begini. Tapi emang kondisinya bagus. Kondisi ya bang? kondisi tinggal pakai doang. Oh gitu. Udah sabun doang. Udah nyuci. Oh, udah ya sabun ya? doang ya. Iya. Mobil body semua udah bagus. Udah nggak Mesin-mesin mesin nggak ada yang rembes Bang? Joss dijamin. Eh, kaki enak bang. Dijamin soalnya kan honda ya teman teman iya. kebanyakan top, e park, top ini mah oh gitu iya. pokoknya no iya, PR iya. siap siap no PR ya bang betul ya? tuh teman teman dipastikan no PR ya sama bang obing bang Yakin. obing harganya berapa bang harganya seratus tiga nego seratus nego betul yang di open press masih bisa nego ya bang iya. ya teman teman mau nawar berapa aja mau langsung nawar silahkan namanya, aja bang. Tentunya lebih enak datang ke sini ya Bang Betul, ya? betul. lebih enak Ngopi datang ke sini. Bareng Kongobar ada Popmi. Ada Popmi, di sini Ada crispy ora nyam nyam Bang. Ya. Banyak makanan mm -hmm. ya Bang ya. Pokok enggak usah khawatir. Nah. Yang enggak ada peyem doang. Ya. Oke okay Bang, selanjutnya kita ada mobil Grand Max Box 1.5 ya. Iya. Yeah. 1.5 a bukan, Bang? Enggak. Belum standar ya. Standar standar tahun 2011-2011 ya, ya, 15 box yang aluminium teman-teman ini tahun 2011 pajaknya Oktober 2023 untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten juga betul ya. Tangerang Papa dua sekitarnya berpat ganjil ya teman-teman untuk kirinya hidup nggak bang hidup-hidup ya hmm. pajak hidup kirnya hidup. hidup harganya berapa bang pas yang murah Bang 60 nego sampai jadi udah puluh sampai jadi Lima e, 55, 55 boleh bang? kira-kira hmm. 55 boleh ya Bang boleh boleh aja, bang. tuh teman-teman ditawarin 55 ya, ya. mudah-mudahan teman-teman tertarik dengan mobil ini dipastikan mesinnya sehat kaki-kaki enak boxnya juga bagus nggak ada yang atau tokropos ya betul-betul ya. nah teman-teman mobilnya bagus-bagus sehat-sehat Harganya tinggal diobrolin sama Bang Obing. Insya Allah nomor telepon beliau tersambung via WhatsApp dan online 24 jam. 24 puluh jam. Apalagi yang mau disampaikan kira-kira? Ya, gimana? Ya? Yang butuh kendaraan buat oh, Lebaran? Ah, nah, lebaran? Lebaran. Dan seterusnya, silahkan datang. Betul, lebaran sebentar lagi, bang. Ya, betul, lebaran sebentar lagi. 3 bulan, bulan lagi, loh, bang. Wah, saya bulan lagi. Kalau menurut saya sih, hari ini dia udah puasa. Oh iya, uh, oh, oh, udah pulang, tinggalan pulang. Jangan tanya, eh, puasa, raja datang aja ke Cipondo. Gitu. Datang ke Cipondo sama Bang Obing yeah. ya di Am, Sam Auto Am. Mobil. Bang, ada lagi, memang mau tanyain, kayaknya udah cukup. cukup. Dah. Nah, teman-teman, ya. berikut tadi yang telah kami sampaikan, SMA mohon maaf, usah, upgrade yang yang baru-baru baru lagi, terbaru betul. mobil lagi, betul. update ya, ya oke. Okay. Nah, teman-teman, kurang lebihnya berikut tadi yang telah kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan, baik penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya dari Derosa Auto, Mang Obing dari Sam automobile ya, betul. undur diri, pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.